request ya, jadi Michelle yang bawain ini buat yang bingung sama hubungannya, mau ngelanjutin atau mau ngudahin gitu udahin aja ya kalau dia ngecewain ya daripada sakit bener gak buat yang tau bisa bantuin Michelle yang iya coba tanyakan lagi pada hatimu. apa? putus aja sih kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekadar menunda perpisahan kamu kok emang udah gak sayang sama aku bilang biar aku mundur daripada kalau aku pertahanin makin Suaranya lebih kencang ya. Oh